Halo teman-teman semua, welcome back to my channel di Saib 77 uh, Selamat datang buat kalian yang belum subscribe like, comment, dan share, ya tolonglah dan juga instagram, gua juga ada, tiktok juga ada disitu saya upload video pendek potongan dari youtube ini Uh, walaupun enggak aktif saya sering posting ya tolong juga lah di follow kedua akun ini dan juga jangan lupa klik tombol notifikasi yang berbentuk lonceng disitu agar kalian mengetahui video terbaru saya oke okay, seperti biasa uh, kita akan menjawab pertanyaan random dari public public ya pokoknya seru lah nantinya dan kayaknya sih aku baca baca tuh bukan tentang orang lagi ya ya tentang perasaan perasaan gitulah oke pastinya bakal seru langsung aja ke videonya oke yang pertama yang cantik banyak tapi yang mau kemana-mana mesti ngabarin kayak caper, kagak caper ke laki-laki lain itu limited, kelas si boy. Uh, tapi kayak gini langka sih, yang cewek-cewek kayak gini langka. Biasanya tuh satu uh, dua lah. Ya buat kalian yang nemu cewek yang kayak gini ya bersyukur dijaga baik-baik jangan kalian sakitin atau apa cewek yang kayak ini biasanya dia kan udah sayang-sayang banget hmm? Mas, kalau sudah dia tersakitin dia bakal kayak gak mau balik lagi gitu ya nah, sudah ya sudah gak, gak bisa diulang itulah intinya oke yang kedua dibilang nyesel kenal kamu tuh kagak lebih nyesel karena sudah ngasih versi terbaik aku ke kamu wah huh, parah sih boy uh, itulah tadi makanya kita sama seorang tuh yang berlebihan ya sekedarnya secukupnya Ya jangan kayak komit boleh Cuman ya, tahu batas gitu ya Kecuali kalau udah nikah, oke ya, Apa Ini kalau masih pacaran, cintanya Jangan sepenuhnya kasih yang terbaik Kasih yang baik aja Jangan yang terbaik, oke? Okay? Yang ketiga Maaf, diantara cowok yang kamu kenal Aku adalah cowok paling biasa saja Dalam segi apapun mantap, uh, Gak apa sih senang, yang begini ini, kiraan ya, kan ya? Uh, perjuangan sederhana tapi berarti, maksudnya sederhana tuh kayak, ya gak bulu mulah, simple tapi bermakna, itu effort yang susah didapat dari orang lain, maksudnya tuh Kayak Biasa saja, ya, tapi kualitas gitu. Nah, enggak ya, enggak apa-apa, bentar -apa Daripada high quality, tapi low effort. Terus semangat yang seperti ini, ya. Apa, jangan putus asa, terus semangat. Kalian bakal berbahagia di orang yang tepat nomor keempat tiada suara merdu selain tawa bahagia seorang ibu kelas kelas iya e e e sih dari diantara suara lagu, salawa itu sih tanda tawa suara ibu bahagia ibu Makanya, ada istilah kata itu kan, e, "cintailah ibumu, ibumu, ibumu baru ayahmu." E, kenapa seperti itu? Karena ibu itu tiga kali lipat dibanding ayah. Jadi, ya, buat kalian yang masih punya ibu, ya, dijaga baik-baik, sayang baik-baik, tak udah tidak ada, ya, apalagi lah yang buat merdu kalian gelap pokoknya pokoknya kayak ada yang kurang gitu, tapi apa? ya itu tadi tidak ada ketidakannya itu makanya tidak ada suara merdu selain canda tawa seorang ibu yang kelima semesta terlalu bercanda menghadirkan rasa tanpa aba-aba dan meninggalkan luka tanpa jeda sabar sabar, oke? Okay? sabar yang begini nih sabar, oke? Okay? mbak nalamin sih tiba-tiba suka terus tiba-tiba ditinggalin seru sih, seru seru tapi sakit seru tapi sakit sakitnya gak ilang lah masih sakit-sakit yang seperti ini dan daripada sakit matam Sumpah Gue ngalamin Jadi ya kayak manalah Pokoknya Yang seperti itu Sabar aja sabar sabar sabar tetap. Jangan pernah kalian Lawan Dengan egois Dengan Ambisi Ya sabar aja Ikutin alur air mengambil dan juga kalaupun dia menghilang ya anggap saja jarak seperti bumi dan matahari itu dia menjauh untuk menjaga <tum> oke oke terima kasih ya lima pertanyaan tadi semoga kalian terhibur terima kasih juga yang sudah menonton thanks for watching tonton sampai akhir dan jangan lupa subscribe, nantikan video saya selanjutnya. Kalau ini enggak seru ya, justru seru kan? Mudah-mudahan seru Oke, okay, terima kasih sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.